kan selalu Ada di lembaran cerita Ku masih ingat yang dulu Kita pernah Di saat malam datang, menemani ku sayang Saat duduk sambil menatap bulan dan bintang Eh kawan, jangan pernah kau lupa kenangan tentang kita Walau jarak terbentang itu bukan jadi alasan Kau yang selalu ada di dalam sapu hati Dan takkan pernah terganti walau banyak yang menanti Kau itu sapu kasih Eh kawan, terima kasih Semoga Tuhan memberkati Waktu kita telah usai Malam akan menunggu hingga gelap Selesai bekas dan tanda Aroma dan rasa Banyak bukti bahwa kita pernah bersama Pagi ke malam Malam ke pagi Tak terukir lagi sudah berapa kali Tak perlu kugali kau bagian dari narasi Cerita kita takkan pernah terganti Kau kan selalu Barang cerita ku masih ingat yang dulu. Kita pernah duduk dan bercanda. Yang berlalu biarlah tetap akan ku kenang. Yang ku tahu, cerita kita akan tersimpan. Kisahkan abadi Kawan tak terganti Semua ini takkan bisa diulangi Takkan bisa diulangi Setiap kita akanlah pergi Waktu sekarang kita hargai Takkan bisa diulangi kita kan punya mimpi bahwa nanti bertemu lagi Takkan bisa diulangi Semua proses yang terlewati punya makna untukku nanti Takkan bisa diulangi Karena cerita kita ini takkan bisa kita ulang oh, ingatkah, tong bicara Sampai tong cak ketawa Fajar menjemput tong cerita Berteman botol kaca santai saja Lagu ini tercipta dari canda tawa Tong bahagia Suasana tong yang kasih pica Latar belakang berbeda Tapi selalu bagi rasa Orang mau bilang apa tong masih santai saja ah Ini tong pu kisah Cerita saya terlupa When the night has come We're sitting together Talk about our great future You bring love and peace Into this friendship Hoping it's always Stay this way we Got so much remember Thank you for always there for me Kau kan selalu Ada di lembaran cerita Ku masih ingat yang dulu Yang berlalu biarlah tetap, tetap akan kenal Yang ku tahu cerita kita, kita akan tersimpan, kisahkan abadi, kisahkan abadi. Kawan tak terganti, kawan tak terganti. Semua ini takkan bisa diulangi, diulangi.